Mm, uh, uh, menghadirkan yang untuk uh, ngebantuin kita kan? sister Nancy itu google nest tapi di.. Uh, nah. vokalnya, nih, vokalnya <laughs> dikeluarkan oleh si nya.. oke okay, google.. Uh, oke okay, google.. apa oke okay, google nanti.. pokoknya alamat.. gua juga ga ngerasa hot <laughs> <laughs> batuknya dulu.. <laughs> jangan kayak orang mau nangis ngomongnya <laughs> Oke okay, Google, berapa? Oke okay, Google, oke okay, Google, berapa anak kah Bapak Coki? Kalau misalnya sudah punya, oke okay, Google, berapa anak yang Bapak? Oke okay, Google, berapa anak yang Bapak Coki targetkan? Oke okay, Google, berapa anak yang Bapak Coki targetkan? Kalau sudah, nikah. Ini dari enggak apa sih? Lu ngomong apa, Bang?